habis hujan jadi sugar segar-segeri murbei nya udah dipanen udah ada buah delima ini likuan yellow ada yang sama. ada cabe ada mawar ada rumput Israel pukul 7. Aduh. Bunga sepatu, paprika, mana paprika? Ini paprika. Terus ada. jambung hmm. <tuh> Jambu. Ah. Hmm. Ah, tahu ah, enggak tahu ini tanaman apa juga. Ini gading-gading apalah enggak tahu. Ini pilodendron dan ini yang aku tunggu-tunggu dia mau berkembang dia mau mekar cantik dah seger kupu-kupunya rumput mutiara <tuh> iki sireh apa sireh gading ada cabai merah-merah cabai merah ini dia pedesnya minta ampun ini pedes sekali tuh ada lipstick ah oh, sorry, aku lu nek mau lipstik dan ini si prima dona cabai dan habis kemarin udah jadi merah merah terus ditanam eh, lagi apa Nenis. ini bibitannya apa sambung udah beli kenapa ayo sambungin kekuatannya yaudah kenek dah sampai di sini dulu ya vlog habis hujan-hujan seger-segerannya oh ya satu lagi ini hampir satu bulan yang lalu ya lebih kayaknya tapi dia masih cantik masih awet masih wow wow wow wow wow tuh ini hmm. hmm. tuh ish udah ya guys terima kasih udah nonton vlog nggak berfad aku jangan lupa like comment subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh aduh